ke mana? Ke mana? Hah? Ke mana? Gilaan. Hah? Sama Kaknya. Ini kok belinya sepatu? Gilaan. tinggal. Hah? Bu aja. Tinggal tinggal Bu aja. Ah. Hah? Tekan. Tekan. <gulis> ya. <gulis> Auto ah. senokan guys. kan ada di sasak ada belum musim Bapaknya sedikit, mana ngubusin belum. Sao, nanti lo kok. Mana ngubusin. Mana Hai, nyaman, ayo orang tinggi. Eh, makanya tumbuh tuh ke atas, bukan ke samping. Eh, ke bawah. <laughs> eh, hey. <touchdown upside -sharp �sem> <flute> <taying concentrate> Bawa sang, boa sang masih Masih okay. nah, Bawa lagi oh, oh I don't to hei ganteng ya nyaman kosong kau ona Galona ah. ah. gula ah rasaan sugar jus tahu es campur aja coding itu banget salahnya kanak-kanak nih. Cocam ada sirup. Susu. <laughs> susu putih. <tuh> tapi panas, <tuh> panas. Milo dingin. Susu. Susu hangat kuku. Heeh, tapi jangan manis lah. Sikit aja susunya. misalnya susu becampin busindok aja susunya. Tenang-tenang tuh. Komennya Kanannya apa? Milo Milo Milo. aja dingin. Milo dingin Milo dingin 2. Mat, Papa Mat. Mat ya. tuh Yang Se Tapai. Oh, eh, tak pakai deh tepung. no, dikasih. di sana Ini ini cemilan keren kak Kan aku betakun, bakso ada leh. kamu makan bakso, Kak? Oh, Cemilan banyak lain pilihan lainnya dong maksudnya ini makanan nih makanan kah Bakso lagi kah berapa gerak umur kalian nih bakso amat bakso kah ada kah kada campur dua Ya. Susuk tadilah jangan-jangan manis lah pokoknya. No. Eh, buat nih, gas! Aduh, mana yang ada? Burung rasa ayam, buat nih, sama Aduh, heh. waktu pulang. Siapa yang mau Siapa Hah? Hmm, kan, kan ujung aja, ya. ya. Hmm. banyak <laughs> Hah? Pada tahu. Aduh. apa, -apa tuh? salah, salah Oh, <men titik saludar> panas gitu. Apa <aber niek out> <men> <these> guys. <muk hangar> Udah kita pasang karingan seperti kawan, loh